Ya ayuhal amanu attaquullah haqqa tukatih wala tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu rabbakumul khalaqakum min napsi wa khalaqa minhaa وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَانًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ wa yaghfir lakum wa wa azima kitabullah hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala fa inna kulla muhdasatin wa bid'atin wa muslimin dan muslimat al wal-akhawat uhibbukum Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang telah berfirman di dalam Al-Quran Al-Akhira yawma idin ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin Persahabatan, pertemanan pada hari itu, yakni pada hari kiamat. Ba'aduhum, sebahagian mereka, liba'adin, terhadap sebahagian yang lainnya. Sahabat yang satu dengan sahabat yang lainnya, adun, berbalik menjadi sebuah permusuhan illal mutaqin kecuali pertemanan persahabatannya persaudaraannya orang-orang yang bertakwa salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda dalam sebuah hadisnya ar Ala dini seorang itu berada di atas agama sahabatnya sesuai dengan agama sahabatnya maka hendaknya setiap dari kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat dengan siapa dia berteman Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Abu Daud dan beliau berkata hadisnya adalah hadis yang hasan. Kau muslimin dan muslimat, al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. That yang memiliki nama-nama yang sangat indah, sifat-sifat yang sangat mulia, yang sangat tinggi, segala puji hanya milik Allah Subhanahu Wataala. That yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya yang begitu banyak kepada kita termasuk di pagi hari yang mulia ini kita berkumpul di tempat ini di salah satu rumah dari rumah rumah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menempuh sebab mencari jalan yang termudah menuju Kiredo'an Allah subhanahu wa ta'ala Jalan menuntut ilmu Sebagaimana Telah disampaikan tadi Bahawa Tema Seminar kita hari ini Adalah Solusi problematika mahasiswa dan kami diberi amanah untuk menyampaikan materi pengaruh sahabat pengaruh teman di dalam di dalam kehidupan dalam menjalani kehidupan ini manusia sebagai makhluk sosial lebih khusus mahasiswa menghadapi berbagai macam problematika hidup menghadapi berbagai macam masalah di dalam kehidupannya ada yang mempunyai masalah di dalam kehidupannya masalah agamanya, masalah din ada yang punya masalah tentang urusan dunianya seorang suami istri bermasalah dengan pasangannya Seorang ayah punya masalah dengan anaknya. Seorang guru punya masalah dengan muridnya. Dan berbagai macam masalah, berbagai macam problema di dalam kehidupan. Dan di antara problema di antara masalah yang dihadapi oleh manusia secara umum. Terkhusus mahasiswa atau para pemuda Adalah masalah Persahabatan Masalah pertemanan Bagaimana cara mencari teman Bagaimana cara mencari sahabat Dan ini adalah Perkara yang besar Ini adalah masalah yang besar bukan perkara yang remeh bukan perkara yang yang kecil seseorang yang keliru di dalam memilih teman di dalam memilih sahabat itu bisa Berakibat buruk Berakibat jelek Di dalam kehidupannya Di dunia Bahkan nanti Sampai di hari kemudian Seseorang yang dulunya Punya agama yang baik Bisa menjadi Manusia yang bejat. Manusia yang rusak disebabkan karena temannya, disebabkan karena pergaulannya. Seorang mahasiswa misalnya yang dulunya berada di kampungnya adalah seorang remaja yang sangat baik. Remaja yang patuh kepada kedua orang tuanya. Bermaja yang sederhana di dalam kehidupannya Itu bisa berubah Menjadi pemuda Yang rusak kehidupannya Disebabkan Karena pergaulannya Disebabkan Karena temannya Disebabkan Karena sahabatnya Karena itu bagaimana solusi atau jalan keluar bagi seseorang sehingga bisa selamat dalam pergaulannya bagaimana cara dia di dalam menentukan teman bagaimana cara dia memilih sahabat dekat yang dengannya dia bisa saling berbagi kebaikan ikhwan wal akhwat rahimani warahimakumullahu jami'an tentunya kalau kita berbicara tentang solusi satu perkara maka tidak ada solusi tidak ada jalan keluar tidak ada pencerahan yang bisa kita dapatkan yang terbaik dibandingkan solusi jalan keluar pencerahan di dalam agama kita agama kita adalah agama yang sempurna datang dengan syariat yang sempurna Datang Menjawab Semua permasalahan Semua problema Yang dihadapi Oleh manusia Termasuk di dalamnya Masalah Pertemanan dan persahabatan Jangan dikira Jangan dianggap bahawa agama kita agama Islam itu tidak mengatur masalah tersebut di dalam agama kita mengajarkan bagaimana cara memilih teman di dalam agama kita disampaikan bagaimana akibat yang diperoleh oleh orang yang berteman dengan orang yang jelek Di dalam agama kita jadi Dijelaskan pula Bagaimana kebaikan Yang didapatkan Oleh orang yang berteman Dengan orang yang baik Pertama Bagaimana kita Memilih teman kita Dengan siapa kita bersahabat dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita menghabiskan waktu-waktu kita untuk duduk bersamanya, di dalam Al-Quran, dalam Surah Al-Kahfi, ayat ke-28, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan. <coughs> bil Ayat yang sangat agung ayat yang sangat mulia yang sebahagian besar dari kita senantiasa membacanya di hari Jumat namun kadang ini kekurangan yang kita miliki ayat-ayat Al-Quran kita baca tetapi berlalu begitu saja Kenapa kita tidak paham maknanya Kita tidak mengerti apa yang diinginkan dengan ayat tersebut Tajwidnya Subhanallah Huruf-hurufnya Subhanallah Tetapi tidak paham maknanya Apa yang diinginkan dengan ayat ini Ini sebuah kekurangan Yang ada pada diri kita Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Wasbir nafsaka sabarkan dirimu jiwamu wahai Muhammad. Ya, Ma maalladina bersama dengan orang-orang ia -orang, dauna rabbahum bil ghadati wal asyi. Orang-orang yang senantiasa berdoa beribadah kepada Rabb mereka di waktu pagi dan di waktu sore. Yuridu wajah karena mereka menginginkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala wala ta'adu aynaka anhum jangan palingkan kedua matamu wahai muhammad dari mereka turidu zinatal hayati dunia karena kamu menginginkan indahnya perhiasan kehidupan dunia وَلَا تُطِئْ مَنْ أَغْفَلْنَا قُلْبَهُ عَنْ دِكْرِنَهُ Dan jangan kamu mengikuti Jangan kamu mentaati Orang-orang yang telah kami lalaikan hati-hatinya Dari mengingat kepada aku وَاتَّبَعَ هَوَاهُ Dan senantiasa mengikuti hawa nafsunya وَكَانَ amruhu فُرُّطَ Dan adalah urusan mereka itu bercerai beraih Disebutkan oleh sebahagian ahli tafsir ayat ini asbabun nuzulnya ketika pembesar-pembesar Quraisy datang kepada Nabi saw menawarkan kami mahu duduk bersama Amwahai Muhammad tetapi biarkan dulu pergi itu orang-orang yang miskin seperti Bilal bin Abi Robah dan yang semisalnya mereka tidak mau duduk bersama sahabat-sahabat yang miskin maka turun ayat ini berkata as-syeikh Abdul Rahman bin Nasir as-siydi rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau beliau berkata fafihal amru bisuhbatil ahyar wa mujahadatin nafsi ala sohbatihim wa mukhalatatihim wa inkanu fuqara fa inna fi sohbatihim minal fawa'idima la tuhsa lihat kata beliau dalam ayat ini perintah terdapat perintah bi sohbatil akhyar untuk bersahabat berteman dengan orang-orang yang baik Orang-orang pilihan Ini sudah ada kriteria Dengan siapa kita bersahabat Dengan siapa kita berteman Dalam ayat ini kata beliau ada perintah Untuk bersahabat dengan orang-orang baik Orang-orang pilihan Lihat Wa an nafs dan senantiasa mendorong jiwa bersungguh-sungguh bersabar ala sohbatihim untuk bersahabat dengan mereka wa mukhalatatihim dengan senantiasa duduk bercampur dengan mereka memang berat wa inkanu fukara walaupun mereka itu adalah orang-orang yang miskin Walaupun mereka itu adalah orang-orang yang tidak punya kehidupan dunia, orang miskin, hina di hadapan manusia, tapi mereka baik dengan ibadahnya. Dengan itu kita berteman. Kata beliau, fa'in nafis shahbatihim, karena sesungguhnya bersahabat dengan mereka, dengan orang-orang baik tadi, orang-orang pilihan, orang-orang ahli ibadah. Min al Fawahidimala Tusho dari fahida yang sangat banyak yang tidak bisa dihitung. Ini kriteria dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bersahabat. Wasbir Nafsaka Maaladina bersabar bersama orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengharapkan wajah Allah. Jangan bersama, jangan taat, jangan bergaul bersahabat dengan Orang-orang yang senantiasa lalai dari berzikir kepada Allah Orang-orang yang hanya senantiasa memperturutkan hawa nafsunya Jadi Sohbatul akhyar Bersahabat dengan orang-orang baik Orang-orang pilihan Disebutkan dalam ayat senantiasa beribadah kepada Rabb mereka di waktu pagi dan di waktu sore karena mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala kemudian di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah al-an'am Ayat yang ke-68 Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Wa ida Ru'ayta Al-lazina yakuduna Fi ayatina Fa'arid anhum Hatta yakudu Fi hadithin ghayri Wa imma yunsyianna Kasyaitanu dan apabila kamu melihat orang-orang yang Yahudun apa makna Yahudun? Berkata sebagian ahli tafsir, Dia berbicara perkara yang menyelisihi kebenaran. Jadi dia berbicara terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak benar. Kalau kalian menjumpai orang-orang seperti itu, Faarid anhum berpaling dari mereka, jangan duduk bersama mereka. Hatta Yahudu fi hadithin gairi sampai dia berpindah kepada pembicaraan yang lainnya, pembicaraan yang membawa kebenaran. Dan jika syaitan melupakan kalian, menjadikan kamu lupa, duduk bersamanya. Fala taqudu ba'da dzikra. Jangan lagi duduk setelah kamu ingat bahawa kamu ini keliru. Jangan lagi duduk, segera berpaling. Jangan lagi duduk bersama orang-orang yang zalim. Kalau dalam surah An-Nisa disebutkan, "Wa qad anazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatil lahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum." Hatta ghairi, idam misluhum, wal ah. Dan sungguh telah diturunkan kepadamu Di dalam Alkitab Kalau kalian mendengar orang-orang Merendahkan, mempermainkan Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Jangan duduk bersama mereka Sampai mereka berpindah kepada pembicaraan yang lainnya yang membawa manfaat. Kalau kalian tetap duduk bersama mereka, lihat ini sudah ada pengaruh. Di sini dalam ayat ini dalam surah Nisa, saya lupa catat anunya. Antum bisa cari dalam surah Nisa. Di sini sudah ada pengaruh pergaulan. Ini. Kalau kalian tetap duduk bersama mereka, innakum idam misluhumu. Kalau kalian tetap duduk bersama mereka, maka kalian semisal dengan mereka, terhitung. Dan semuanya Allah Subhanahu SWT mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam bersamaan. Ini sudah ada pengaruh. Sekedar duduk bersama dengan orang yang jelek, yang berbuat dosa, pengaruhnya sudah mendapat bahagian dosa. Kita disuruh berpaling dari orang-orang yang jelek. Jangan berteman dengan dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. dan Ini. yang kita sebutkan tadi dalam muqaddimah. Ar-rajulu Al ala dini khalilihi Falyandur ahadukum mayy khalil seorang itu di atas agama saudaranya sahabatnya maka hendaknya salah seorang di antara kalian setiap dari kalian melihat dengan siapa dia berteman berkata Syekh Muhammad Abdul Rahman Mubarak Furi dalam syarah Sunan Al-Tirmidhi Tuhfatul Ahwadi beliau berkata, makna hadis ini Ar-rajulu yakni insan Manusia ala dini khalilihi Ala adati Ala adati sahibihi Wa tariqatihi Wasiratihi Makna di atas agama saudaranya, di atas kebiasaan sahabatnya. Jadi seorang itu manusia, itu sesuai dengan kebiasaan sahabatnya. Kebiasaan jalan sahabatnya. Sesuai dengan perjalanan sahabatnya. Falyandur, maknanya falyata'ammal wal yatadabbar. Maka hendaknya setiap Al insan manusia termasuk mahasiswa melihat memperhatikan mentadaburi mayyukhalil dengan siapa dia bersahabat ai manil mukhalat dengan siapa dia bergaun dengan siapa wahia al musadaqa dengan siapa dia bersahabat wal ikh dan bersaudara kemudian kata beliau Famarn Rodia dia nahu wahulukahu Kalau dia, kalau termasuk, misalnya, kalau kalian ridoh dengan agamanya, ridoh dengan akhlaknya, maka bertemanlah dengannya. Aini dobitnya. Kalau kalian sudah ridoh dengan agamanya, artinya kalau dia adalah Orang yang punya agama. Punya akhlak yang baik. Kata beliau. Khwalilhu. Jadikan dia sahabat. Jadikan dia teman. Wamalla Dan jika tidak. Kalau kamu tidak meriduhi agamanya. Kalau kamu tidak meriduhi akhlaknya. Tajnibuhu. Jauhi dia. Fa'innat-toba'ata suraqatun karena tabiat manusia itu suka meniru. Tabiat manusia itu suka meniru, suka mengikuti. Wasuhbatu mu'assaratun fi islahil hali wa ibsadi. Dan persahabatan itu punya pengaruh besar dalam memperbaiki keadaan atau sebaliknya merusak keadaan. Ya di sini beliau beliau menyebutkan Doa bint, ukuran siapa yang dijadikan teman? Siapa? Famarrodiyadi Nahua Hulu Kahu Fakhilhu. Siapa yang kalian ridoi? Agamanya dan akhlaknya, maka itu yang kalian jadikan teman. Dan beliau ingatkan, kalau tidak tinggalkan. Kenapa? Karena persahabatan itu sahabat, teman. Punya pengaruh besar Di dalam merubah diri seseorang Merubah kepada arah yang lebih baik Atau sebaliknya Merubah kepada arah yang jelek Tergantung dengan siapa Dia berteman dan bersahabat Dan juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu bersabda La tusahib illa mu'minan wala ya'kul tu'amaka wala ya'kul tu'amaka illa taqi Jangan kamu bersahabat Jangan kamu berteman illa mu'minan kecuali dia adalah orang mukmin dan janganlah memakan makanan kalian. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Di antara makna hadis ini juga disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ahwadi. Beliau berkata, Fal-makna. La tu sahib illa muti'an. Wa la tu illa taqiyan. Jangan kamu bersahabat kecuali dengan seorang mukmin. Dan jangan kalian tukhulil. Ini puncak kekasihan tertinggi. Teman terdekat kecuali dia adalah orang yang bertakwa. Kemudian Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam juga pernah memberikan perumpamaan. Permisalan. Teman jelek, teman yang baik dengan teman yang jelek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. "Masalul jalisi ssolih wassu. Kahamilil miski wa nafikhil qir." Perumpamaan. teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek itu se seperti orang yang membawa minyak wangi dan pandai besi fahamilul mis maka teman duduk yang dia itu membawa minyak wangi Imma ayuhdhika. Mungkin dia memberikan minyak wangi hadiah untukmu. Wa imma antabta' atau kamu beli darinya minyak wangi. Wa imma antajida min hurihan thayyibah dan paling minimal kamu mendapatkan darinya bau yang harum. Kemudian Wanafi khulfir, adapun kalau kalian duduk berteman dengan pandai besi, mungkin percikan apinya akan membakar pakaianmu atau paling minimal kamu mendapatkan bau yang busuk yang tidak mengenakan. Berkata Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Bari. Dengan semisal dengan beliau sebutkan, disebutkan juga oleh imamun nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Sarasuhi Muslim. Kata beliau Wafil hadithi An-nahyu An-mujalasati Mayyata'adda bi-mujalasatihi Fid-din dunya wa at-targhib fi mujalasati mayantafiu bi mujalasatihi fihi ma boleh berkata dalam hadis ini peringatan keras larangan duduk dengan orang yang yata'adh yang memberikan atau yang menyakiti Memberikan pengaruh jelek Dengan duduk bersamanya Dilarang duduk dengan orang seperti itu Yang memberikan pengaruh jelek Di dalam kehidupan Baik itu Jelek dalam perkara agama Ataupun kejelekan dalam urusan dunia Jangan duduk Kemudian selanjutnya Kata beliau wat Dalam hadis ini juga Dorongan Anjuran fi mujalah satti untuk duduk bersama mayyantafiu orang-orang yang memberikan manfaat dengan duduk bersamanya. Apakah itu manfaat din ataupun manfaat dunia wiyah? Nah. Dan juga disebutkan dalam kitab Aunul Ma'bud kitab syarah Sunan Abi Daud berkata pensyarah dalam hadis tadi dalam permisalan yang Nabi sebutkan kata beliau irsyadun ila raghbati fi suhbati sulaha dalam hadis ini petunjuk untuk bersahabat dengan orang-orang yang baik wal ulama dan bersahabat dengan ulama wa mujalasatihim dan duduk bersama mereka fa innaha kana sesungguhnya duduk bersamanya tanfau fid dunya wal akhirah memberikan manfaat di dunia dan di akhirat dan juga dalam hadis wa ila ijtinabi dalam hadis petunjuk untuk menjauhi Anshobatil asrar untuk bersahabat dengan orang-orang yang jelek. Walfusak bersahabat dengan orang-orang fasik. Fainnah tadurudinan wa dunia karena bersahabat dengan mereka itu memberikan bahaya bahaya untuk dunia dan agama. Jadi dalam hadis jelas. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan permisalan bersahabat dengan orang yang jelek pasti mendapatkan kejelekan bersahabat dengan orang yang baik juga pasti mendapatkan kebaikan Karena itulah diantara doa yang sering diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berlindung dari teman yang jelek Allahumma inni a'udhubika min yaumin su wa min leilatissu wa min sa'atissu wa min sahibissu wa minjarissu fi daril maqamah diantara yang Nabi SAW berlindung darinya adalah dari sahabat, dari teman yang jelek ayat hadis Nabi SAW jelas dengan siapa kita berteman dengan siapa kita bersahabat Siapa manusia yang harus kita bersahabat dengannya Siapa manusia yang harus kita tinggalkan Kemudian Juga disebutkan Dari ucapan atau asar dari Umar bin Khattab radiallahu ta'ala anhu Beliau pernah berkata La tusahib al-fajir yu'allimu ka min fujurihi wa la tafshi Jangan kamu bersahabat berteman dengan orang fajir Orang yang banyak meninggalkan agama. Orang yang suka melakukan dosa. Jangan bersahabat dengan mereka. Kenapa? Yu'allimukah. Fujuruh. Dia akan mengajarkan kepadamu kefajirannya. Dan itu sunnatullah. Dia pasti akan menyampaikan kefajirannya kepadamu. Dan jangan kamu sampaikan kepadanya rahasia-rahasiamu. Kepada orang-orang fajir. Kenapa? Pasti dia tidak amanah. Jelas lah tu sohib. Berarti, kebalikannya bersahabat dengan orang baik, bersahabat dengan orang yang selentiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga seorang salaf. Said ibnu Ayyub ibnu Abi Ayyub beliau pernah berkata, Lautu sahib sahib besuk fa innahu kitabatum minan nar layas takimu duhu walayyafi diahdihi jangan kamu bersahabat dengan pelaku kejelekan karena dia itu adalah Kito atau Minenar, dia potongan dari api neraka. Pelaku kejelekan itu layak takimudhu, kecintanya kepadaMu itu tidak tidak terus menerus, tidak istiqomah, dan dia itu adalah orang yang tidak menunaikan tidak menunaikan janjinya. Maka jelaslah dari ayat-ayat yang kita bacakan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapan sahabat dan yang setelahnya mengajarkan kepada kita untuk bersahabat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan melarang kita bersahabat, berteman dengan orang-orang yang jelek orang-orang yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Alikhwa wal akhwat. Rahimani wa rahimakumullah Sekarang selanjutnya bagaimana pengaruh sahabat? Pengaruh teman di dalam di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat di dalam al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-27 Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan <tuh> perhatikan ayat ini dan di antara sebab turunnya ayat ini yang disebutkan oleh Ahlul Tafsir wa yawma yaaddu zalimu ala yadaih yaqulu ya laytanih dan pada hari Ya Abdul Zalim, yang di pada hari kiamat, orang-orang yang zalim menggigit jari-jari mereka. Disebutkan oleh yang Di antaranya Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah taala, bahawa yang diinginkan di sini adalah usbu'ah, jari-jari mereka, asobi, jari-jari mereka. Yakul orang zalim itu berkata. Ya laitani, wahai celakanya saya Kenapa dulunya saya tidak mengambil jalan bersama al-rasul Kenapa saya tidak mengambil jarannya al-rasul sebagai jalan Ya wailata laytani Diulangi lagi penyesalannya, betul-betul mendalam penyesalannya An-nadama wal-hasar wal-hasar لم أتخذ فلانا خليلا kenapa dulunya saya tidak jadikan si Fulan itu sebagai sahabat لقد أدلني أني الزكري sungguh si Fulan ini telah menyesatkan saya dari Adzikir, yakni dari Al-Quran بعد إجا'ani setelah datangnya kepada saya jadi dia disesatkan oleh temannya lihat dia sebutkan La teman yang sesatkan dan nanti lebih jelas ketika disebutkan kisah asbabun nuzul ayat ini sungguh dia telah menyesatkan saya dari ad dari Al-Quran setelah datangnya Al-Quran kepada aku Wa dan adalah syaitan itu lil insan terhadap manusia Al-Qudula Al itu dia teman yang berkhianat Ketika temannya sudah butuh ditolong dia tinggalkan, itulah sifat syaitan. Jadi dia ajak manusia ke dalam kesesatan setelah itu, ketika temannya sudah butuh untuk ditolong dia tinggalkan. Disebutkan dalam kutubut tafsir bahwa ayat ini sehubungan dengan Okoba Ibnu Abi Ayutin. Uqbah ibnu Abi Mu'aytin seorang Quraisy musyrikin Disebutkan beberapa ahli tafsir menyebutkan Bahawa Uqbah ini bersahabat dengan Umayyah ibnu Khalafin atau ada yang menyebutkan saudaranya yakni Ubay ibnu Khalafin atau yang selain keduanya, dia menyebutkan dengan Abu Jahal. Al muhim disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, Oqba ini pernah membuat makanan, kemudian mengundang pembesar-pembesar Quraisy, termasuk yang dia undang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi Nabi dan Rasul. Ketika itu disebutkan Umayyah. Atau Ubay ibnu Khalafin sedang pergi berdagang diundang Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, saya tidak akan menghadiri undanganmu kecuali kamu mau masuk Islam. Maka karena dia tidak ingin, kalau ada pembesar Quraisy tidak hadir, maka disebutkan dia pun bersehadat. Jadi sebagian al-Hilafshir mengatakan, Uqbah itu sudah bersehadat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah masuk islam ketika pulang temannya sahabatnya dari berdagang Umayyah ibnu khalafin atau ubai ibnu khalafin atau selain keduanya pulang berdagang sampai berita bahawa uqba ibnu abi muaytin telah masuk islam maka dia mendatanginya ini Sahabat bagaimana besarnya pengaruhnya Dia datang kepada Uqbah Berkata kepadanya telah datang berita Demikian, demikian, demikian Maka Uqbah berkata Iya Maka apa kata Umayyah Atau Ubay, atau Seleng keduanya Haram wajahku dengan wajahmu Artinya saya tidak akan pernah mau lagi bertemu denganmu Kecuali Kalau kamu datangi Muhammad SAW Dan kamu ludahi mukanya lihat bagaimana pengaruh sahabat persahabatan maka dia pun mengatakan iya saya akan melakukannya maka dia datangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia ludahi muka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tetapi disebutkan bahawa ludahnya kembali ke mukanya. Dan itu menj menjadikan sebab kayak terbakar mukanya dan berbekas sampai dia meninggal. Lihat. laqad adallani. Tunggu sahabatku telah menyesatkan saya. Setelah datang kebenaran itu. Sahabatan subhanallah, sudah jelas jalan di atasnya, jalan dihadapannya jalan kebenaran. Dia tinggalkan karena sahabat, karena teman, maka dia pun murtad, meninggal dari Islam, dan disebutkan bahwa. Uqbah ibnu Abi Muaid itu dibunuh sebagai tawanan di perang Badar, dibunuh oleh Ali radhiyallahu taalaan. Dan temannya Ubay bin Khab, Ubay bin Khulaf atau Umayyah bin Khulaf itu terbunuh di perang Uhud sebagai musyrikin. Sekali lagi pengaruh sahabat Ya. Al Imam Al Qurtubi rahimahullah taala dalam tafsir beliau ketika membawakan ayat ini menafsirkan ayat ini di akhir-akhir penafsiran ayat ini beliau membawakan ucapan Malik bin Dinar Beliau berkata wa qala Malik Ibnu Dina Ar Berkata Malik bin Dinar Innaka in tanqil al-ahjar ma al-abrar khairul laka min an ta'kula ta habis maal fujar. Sungguhnya kamu, ketika berjalan mengangkat batu, memikul batu yang berat, tetapi bersama dengan orang-orang yang baik, itu lebih baik bagimu dibandingkan kamu makan alhabis makanan yang lezat yang terbuat dari kurma, tetapi bersama dengan orang yang jelek. Kemudian beliau Malik bin Dinar menyebutkan syairnya: Wasahib khiaran nafs, tunji musallama, tunji musallama. Wasahib shararan nafs, yaum fatahdama. Bersahabatlah dengan orang-orang manusia-manusia terbaik, maka kamu akan selamat, kamu akan bahagia. Dan kalau kamu bersahabat dengan orang manusia-manusia yang jelek, maka kamu akan menyesal nanti di hari kemudian. Wa yau ma'ya adzalimu alayyadee. Berkata Alusymin al rahimahullah Taala dalam tafsir beliau, fi hitahdir angkorna isu. Dalam ayat ini peringatan keras dari berteman dengan orang-orang yang jelek, karena mempengaruhi kehidupan. Kemudian di tempat yang lain beliau mengatakan, في ممار رمين الآيات أثبِّكَ دليلٌ على أنَّهُ يجب على المرءِ أن يختار لنفسه الأصحاب أهل العلم والدين. Dari ayat-ayat yang telah berlalu yang beliau inginkan adalah dalam surah Al Furqan tadi. Ini ada dalil wajibnya untuk setiap orang memilih untuk dirinya teman yang baik orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang memiliki agama jelas penyesalan nanti di hari kiamat uqba ibnu abimu' ayitin murtad dari islam karena pengaruh sahabat pengaruh teman di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah ayat yang ke-67 Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan al-akhillau yawmai din ba'duhum liba'din adun illa al-muttaqin ini jadikan kita tadi Muqaddimah persahabatan pertemanan pada hari kiamat nanti sebahagian mereka menjadi musuh terhadap sebahagian yang lainnya illal muttaqin Kecuali orang-orang yang bertakwa. Berkata Al Imam Ibn Qasir rahimahullahu Taala yang maknanya semua persahabatan, pertemanan yang bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala maka akan menjadi permusuhan pada hari kiamat kecuali pertemanan persahabatan karena Allah subhanahu wa ta'ala jadi al-akhillah kemudian beliau membawakan riwayat dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu tentang ayat ini bahawa beliau berkata al-khalilani mu'minan dari ayat ini ada dua orang yang beriman Salim bersahabat, salim berteman. Walkholilah nikah Firron, dan ada dua orang orang kafir yang salim berteman. Maka meninggal salah seorang yang beriman. Dia dua bersahabat, meninggal salah satunya. Wabushirabil jannah, dan dia diberi kabar gembira dengan surga, digembirakan dengan surga. Ini sudah meninggal. Tetapi, فَدَكَرُ خَلِيلَهُ Maka dia ingat temannya dulu di dunia. فَقَوَالْ Maka dia pun berkata, اللهم Ya Allah, الله, inna fulanan Sesungguhnya fulan itu sahabatku. Yang masih hidup di dunia, dia itu sahabatku. Dulu dia memerintahkan kepada aku untuk senantiasa taat kepadamu. Dia memerintahkan kepada aku untuk taat kepada Rasulmu memerintahkan kepada aku kebaikan dan melarang dari kejelekan. Dan dia ingatkan kepada aku bahawa saya akan berjumpa denganmu. Allahumma ya Allah, falatudillahu ba'di. Ya Allah, jangan kamu siasatkan dia setelahku. Setelah aku meninggal. Hatta turiyahu mislama araytani. Sampai kamu memperlihatkan kepadanya apa yang engkau perlihatkan kepadaku lihat sahabat ini dia sahabat yang baik persahabatan karena Allah sampai ketika dia meninggal dia masih ingat sahabatnya yang di dunia jangan kamu sesatkan dia sampai kamu perlihatkan kepadanya apa yang kau perlihatkan kepada aku dan kamu ridho darinya sebagaimana kamu ridho kepada aku ya Allah fayuqalu lahu maka dikatakan kepadanya pergi kamu seandainya kamu mengetahui apa yang ada untuknya di sisiku maka sungguh kamu akan banyak tertawa dan sedikit menangis kemudian mukmin yang kedua pun meninggal dan dikumpulkanlah arwah keduanya lihat persahabatan karena Allah sampai nanti hari kemudian kemudian sebaliknya orang yang kafir meninggal satu salah satu di antara keduanya maka di gembirakan dia dengan neraka makanya mengingat sahabatnya dulu di dunia dia pun berkata Ya Allah sesungguhnya si fulan ini sahabatku di dunia dia memerintahkan kepada aku untuk bermaksiat kepadamu bermaksiat kepada rasulmu dia perintahkan kepada aku kejelekan melarang aku dari kebaikan dia mengkhabarkan kepada aku bahawa saya tidak akan berjumpa dengan Ya Allah Jangan kamu berikan hidayah kepadanya setelahku Sampai kamu perlihatkan kepadanya semisal apa yang engkau perlihatkan kepadaku Murkahilah dia sebagaimana kamu murkah kepadaku Maka yang kedua pun meninggal dan ruh keduanya Ruh keduanya pun di, dikumpulkan Kemudian Fayaku luku luhai lim lisohibihi. Maka setiap dari kedua kelompok ini berkata kepada temannya yang jelek berkata kepada sahabat yang jelek, wabitsalah, wabitsasohib, wabitsalkolil. Kamulah sahabat yang paling jelek, teman yang paling buruk dengan selainnya dari kalimat yang mereka ucapkan. Lihat bagaimana yang meninggal tadi yang dulu meninggal dari orang mukmin dia mengatakan, sahabatku dulu yang masih ada di dunia itu yang memerintahkan kepada aku kebaikan. Yang mengajak aku pergi sholat. Yang mengajak aku pergi berzikir. Karena itu sebagian sahabat. Lihat bagaimana sebagian sahabat kepada sahabat yang lainnya ketika mereka duduk. Ta'al, wahai sahabat-sahabatku, mari ke sini kita berkumpul, nu'min sa'atan. Kita memperbaiki keimanan kita sesaat. Lihat, diajak kepada kebaikan itu teman yang baik ya. kalau teman yang jelek sudah waktu sholat kedengaran adhan dia berkata ah, sebentar lagi ya. sebentar lagi waktu taklim anda usah ikut taklim dengan selainnya dari pengaruh-pengaruh yang jelek ya. dan cukuplah ya. apa yang kita sebutkan tadi ya. uqbah ibn Abi Mu'aydin meninggalkan agamanya karena murtad dari islam karena karena teman dan karena sahabat dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh lima muslim dalam hadis yang panjang tentang syafaat, syafaat tentang kejadian-kejadian di hari kiamat tentang syurawat hadisnya panjang di antara di situ ucapannya orang mukmin, ya orang-orang mukmin berkata ketika itu Robbana, ya. wahy Robku, ya. ya. kanu semua nama anak, ya. ada sahabatku dulu, jadi sudah masuk ke dalam sorga ini di dalam sorga dia berkata wahy Robku, ada sahabatku dulu, ada temanku dulu yang dia berpuasa bersamaku. Dia salat bersamaku, dia syafaat, di antara syafaatnya orang-orang mukmin. Keluarkan dari neraka siapa yang kamu kenal? Siapa yang kamu kenal? Tentunya yang dia kenal adalah teman duduknya waktu di dunia. Dan masih banyak lagi perkara-perkara yang menunjukkan Betapa besar pengaruh sahabat di dalam di dalam kehidupan. Sahabat yang baik mengantar kepada kebaikan, sahabat yang jelek mengantar kepada kejelekan. Abu Dar radiallahu taala anhu, ketika ingin masuk Islam, itu datang ke Mekah, mendengar kabar terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu orang tidak boleh sembarangan bertanya, yang mana Muhammad? Tapi beliau ingin bertemu dengan beliau. Maka beliau ke Ka'bah dan Alhamdulillah beliau bertemu berteman dengan Ali radiallahu taala. Maka Ali radiallahu taala anhu yang membimbing beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya Ali bin Abi Tholib Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya, ya ammi, kul la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka indallah wahai pamanku. Katakanlah la ilaha illallah, kalimat yang saya akan sebut sebagai hujjah untukmu di hadapan Allah Subhanahu Tetapi pengaruh teman, kedua temannya yang ada duduk di sampingnya berkata mempengaruhi Abu Talib. Atar Abu Amilati Abdul Mutalib, wahai Abdul Muttalib. apakah kamu sudah tidak senang dengan agama nenek moyangmu, orang tuamu? Pengaruh teman, diajak masuk ke dalam Islam, tetapi dipengaruhi oleh temannya untuk tetap berada di atas kisirikan, maka Abu Tali pun meninggal di atas disirikan agama kekafiran. Karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala dalam kita butaohid ketika membawa Bahkan hadis tadi riwayat tentang Abu Talib Dalam Masail beliau menyebut At-tahdir min korona isu Peringatan keras Dari berteman dengan orang-orang yang jelek Terakhir Kisah Orang yang membunuh 99 jiwa Ketika ingin bertobat Dia datangi ahli ibadah Ahli ibadah mengatakan tidak ada lagi tobat untukmu. Maka dia bunuh ahli ibadah tersebut. Cukuplah seratus orang. Setelah itu. Dia datangin kepada orang yang berilmu. Maka. diarahkan untuknya bagaimana caranya tinggalkan kampungmu yang penuh dengan kejelekan menuju satu tempat yang penuh dengan kebaikan di sana kamu bergaul dengan orang-orang baik dan beribadah kepada Allah apa tujuannya ini menunjukkan teman itu punya pengaruh di dalam kehidupan. Bagi yang ingin berhijrah. Hijrah yang benar adalah tinggalkan kejelekan. Tinggalkan teman yang jelek. An, Nabi kemudian mendoakan hijrah yang benar adalah tinggalkan kejelekan tinggalkan teman yang jelek